Terima kasih banyak uh, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua uh, Selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, melanjutkan agenda kita saya diminta untuk menyampaikan perancangan program kerja dari formasi disabilitas yang uh, telah disusun bersama-sama oleh Uh, tim penggagas formasi dan nanti sangat mengharapkan saran dan masukan dari Ibu Bapak dan rekan-rekan semua rancangan uh, program kerja ini disusun untuk periode satu tahun ke depan, jadi uh, 2021-2022 dan sebagai layaknya sebuah forum yang uh, berupaya untuk uh, memberikan kontribusi dalam uh, pemantauan pemenuhan hak uh, difabel atau penyandang disabilitas maka kita memerlukan perancangan program ini sebagai acuan untuk kita uh, bersama-sama uh, bekerja sebagai jaringan sebagai forum untuk mewujudkan uh, Indonesia yang inklusif sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa tujuan dari uh, apa latar belakang dari terbentuknya Formasi disabilitas ini adalah kita berharap untuk sama-sama memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas maka uh, yang menjadi tujuan dari formasi disabilitas ini yang pertama adalah uh, mempromosikan uh, peran dari organisasi uh, difabel atau penyandang disabilitas dalam melakukan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan kemudian kolaboratif uh, dan tentunya juga transparan akuntabel dan uh, yang pasti adalah kita berharap ini menjadi uh, kekuatan jaringan kita untuk kemudian beradvokasi artinya uh, formasi disabilitas bukan berdiri untuk menggantikan peran-peran organisasi yang sudah ada tetapi justru lebih untuk menguatkan peran dari organisasi-organisasi yang sudah ada melalui penguatan kapasitas dalam melakukan monitoring kemudian yang berikutnya adalah kita juga berharap dengan telah tersusunnya indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas ini maka formasi disabilitas dapat mempromosikan upaya-upaya monitoring oleh pemerintah oleh lembaga-lembaga HAM NHRI maupun lembaga-lembaga yang lain secara bersama-sama dengan demikian nantinya kita bisa melihat sejauh mana sebetulnya pemenuhan hak penyandang disabilitas atau kabel ini telah berjalan begitu nah yang berikutnya adalah bidang kerja Uh, dengan adanya tujuan di atas maka untuk sementara struktur uh, atau divisi yang ada di formasi ini adalah sebagai berikut jadi pertama kita ada sekretariat uh, yang dikawangi oleh Mbak Nila dan Mbak Rani dan divisi kesekretariatan ini akan membackup uh, apa eh uh, hal-hal yang berkaitan dengan tesekretariatan uh, daripada uh, formasi disabilitas uh, kemudian yang berikutnya adalah divisi uh, pemantauan dan pengembangan kapasitas yang digawangi oleh Mas Ishak Salim kemudian Mbak Purwanti dan juga Cak Hari Kurniawan nah dalam divisi ini nantinya akan uh, menginisiasi hal-hal yang berkaitan dengan Uh, pengembangan kurikulum, kemudian juga uh, bagaimana kita bisa menggunakan uh, indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah tersusun. Di bagian berikutnya ada divisi uh, komunikasi strategis, kemudian uh, pengembangan jaringan dan juga keanggotaan yang digawangi oleh Abang uh, Atang Jonah Damanik, kemudian Mas Sunawan Sukamto, kemudian juga Mbak Dwi Ariani. Nah, di divisi ini nantinya akan uh, lebih banyak uh, menangani hal-hal yang berkaitan dengan uh, jejaring dengan pihak-pihak eksternal. Kemudian juga berkaitan dengan komunikasi strategis untuk membangun kerjasama yang lebih strategis kedepannya dengan pihak pemerintah, National Human Rights Institution, dan pihak-pihak yang lain. Di bagian berikutnya ada divisi pengelolaan, pengelolaan data dan informasi. Di sana ada Mas Ismail dan juga Mas Nur Syarif Ramadan di divisi ini Mas Ismail dan Mas Nur Syarif telah melakukan penyusunan website jadi teman-teman sudah bisa mengakses website formasi disabilitas informasi-informasi terkait formasi disabilitas sudah ada di sana kemudian juga beberapa apa dokumen yang sudah kita hasilkan termasuk di dalamnya adalah buku pemantauan hak penyandang disabilitas kemudian berikutnya adalah divisi monitoring dan evaluasi yang dikawangi oleh Mbak dia Marpaung dan juga Mbak Rani Ayu Hapsari yang akan memandu kita untuk selalu memonitor kemudian mengevaluasi dan menggali pembelajaran-pembelajaran dari formasi disabilitas nah Lalu apa yang akan menjadi agenda kerja kita di tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agenda kerja pada uh, divisi pemantauan dan pengembangan kapasitas. Nah Di divisi ini yang pertama akan dilakukan adalah hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, penguatan kapasitas tentunya jadi akan pada tahun 2021-2022 ini teman-teman di divisi pemantauan akan berfokus pada penguatan penyusunan kurikulum kemudian akan dilakukan satu sekurang-kurangnya begitu satu pelatihan terkait dengan bagaimana memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas baik yang menyasar kepada DPO maupun yang menyasar kepada uh, pemerintah begitu nah kemudian yang kedua uh, yang berikutnya juga uh, akan dilakukan uh, upaya untuk melakukan pemantauan dan juga kita berharap uh, di tahun depan paling tidak formasi sudah bisa menyusun catatan tahunan tentang bagaimana sebenarnya kemajuan pemenuhan hak uh, dikabel nah Kemudian di divisi ini juga akan uh, mengembangkan platform monitoring uh, online. Next adalah agenda dari uh, divisi yang kedua. Jadi yang berikutnya, ini adalah uh, program kerja untuk uh, divisi yang berikutnya, yaitu divisi monitoring evaluasi dan pembelajaran yang dikawangi uh, oleh Mbak Lia dan juga uh, Mbak Rani yang pertama adalah di divisi monitoring ini kita akan melakukan upaya penguatan kapasitas uh, formasi maupun anggotanya dalam hal monitoring dan evaluasi jadi salah satunya nanti akan ada workshop workshop training-training uh, yang berkaitan dengan monitoring uh, evaluasi dan pembelajaran kemudian juga tentu sebagai uh, forum yang baru akan dikembangkan eh, kerangka monitoring dan evaluasi serta pembelajaran yang akan dapat kita gunakan bersama untuk melihat sejauh mana eh, formasi disabilitas telah dapat memberikan kontribusi terhadap pemantauan dan juga pemanfaatan dari eh, indikator yang berikutnya adalah eh, terkait dengan upaya untuk menyusun dan mempublikasikan kinerja dari formasi disabilitas sebagai satu forum masyarakat pemantau adalah divisi komunikasi strategis yang dikawangi oleh bang jona dan pak maman. Nah, divisi komunikasi strategis ini akan melanjutkan upaya-upaya untuk mendekati pihak-pihak strategis. Seperti teman-teman ketahui, kita sudah launching dan memperoleh tanggapan sangat positif dari uh, pemerintah dan uh, NHRI atau National Human Rights Institution terkait dengan uh, tersusunnya indikator. Sehingga uh, di Divisi Komunikasi Strategis ini yang pertama akan menitikberatkan pada aliansi strategis dengan CSO maupun juga DPO untuk melakukan monitoring bersama. Kemudian juga kolaborasi bersama dengan organisasi lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan. Salah satu yang sudah sempat terdiskusikan dalam launching misalnya adalah terkait dengan indeks inklusi disabilitas yang diharapkan bisa disusun bersama-sama. begitu. Kemudian juga uh, yang berikutnya tentu adalah uh, mendorong uh, pemanfaatan uh, indikator bersama dengan pemerintah nantinya. Salah satu gagasan yang kemarin sempat muncul dalam uh, launching misalnya terkait dengan bagaimana agar indikator ini dapat dikuatkan dalam satu payung hukum uh, oleh uh, pemerintah pusat kemudian juga digunakan untuk melakukan pemantauan dari sisi uh, pemerintah daerah. Nah, Selanjutnya adalah divisi pengelolaan uh, data dan informasi yang digawangi oleh Mas Ismail dan uh, Nur Sari Ramadan di divisi ini. Yang pertama adalah akan melakukan perancangan dan pengelolaan sistem data dan informasi kemudian perancangan dan pengelolaan website dan media sosial lainnya kita sudah ada websitenya media sosialnya juga sudah sehingga ini perlu terus untuk dimaintain kemudian juga pengelolaan data dan informasi yang bersifat internal maupun eksternal termasuk juga nanti berkaitan dengan apa keamanan dan akses data dan seterusnya karena kita akan melakukan monitoring tentu akan melibatkan uh, banyak sekali data arsip yang harus dikelola gitu Nah uh, selanjutnya uh, saya rasa ini adalah program kerja kita nanti akan apa perlu kita detailkan lebih jauh dan untuk itu kami sangat mengundang masukan dari rekan-rekan uh, sekalian untuk bisa menyempurnakan uh, program kerja yang telah dirancang dan nanti akan didetailkan dan satu hal yang saya sangat terkesan karena apa namanya di keanggotaan formasi ini ada uh, banyak sekali pihak gitu ya baik uh, apa ibu bapak yang sudah uh, senior yang uh, sudah menjadi guru-guru kita maupun juga teman-teman adik-adik uh, muda yang sangat progresif dan tentu itu akan sangat menjadi aset buat kita mengembangkan program ini selain itu juga teman-teman dengan latar belakang profesi yang sangat beragam yang saya kira akan sangat bisa menguatkan itu terima kasih dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi diskusi kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, terima kasih Mas Joni Yulianto yang sudah menyampaikan secara singkat rencana program kerja kita ke depan, satu tahun ke depan. Tentu ini akan kita didiakan bersama dan sangat membutuhkan masukan dari teman-teman formasi disabilitas. Berikut penjelasan singkat statuta dan etika formasi disabilitas oleh Cak Hari Puniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya Terima kasih Bang Jonah, uh, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum tentang statuta bahwa di statuta ini ada uh, 13 bab dan 33 pasal di mana uh, ada beberapa pasal yang mengatur tentang keanggotaan jadi saya akan langsung membacakan keanggotaan tapi sebelumnya di struktur forum sendiri di formasi disabilitas ini terdiri dari Dewan Pendiri yaitu 13 orang yang saya sebutkan namanya satu-satu ada Mas Joni Yulianto yang mewakili IPC2 dan Sikap Indonesia ada Bang Jona Amanda Mani Institut Inklusif Indonesia ada Mbak Dwi Aryani dari Disability Rights Fund Direktur Disability Rights Fund Asia Pasifik ada saya sendiri hari Kurniawan dari LPH Disabilitas Jawa Timur ada Ishak Salim ada dari Yayasan Pedik dan juga dari IPG2. Ada Mbak Lia Marpaung, IPG2. M. Ismail dari SIGAP Gergatin. M. Hafiz dari HRWG. Ada Mbak Nila Haryanti dari IPG2. Nur Syarif Ramadan, Yayasan Petik, Mbak Ibung atau Purwanti dari SIGAP. Mbak Rani Ayu Hapsari dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Ada Mas Sunarman Sukanto. Dan kemudian di dalam uh, struktur forum selain dewan Pendiri ada dewan pengurus. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Joni Yulianto uh, dewan pengurus. Dan nanti kami berharap teman-teman yang sudah menjadi anggota formasi Disabilitas bisa terlibat di dalam kepengurusan. Silakan memilih uh, di divisi mana yang kira-kira kawan-kawan uh, bersedia untuk uh, bekerja bersama kami. Terus kemudian. Uh, saya akan langsung uh, membicarakan tentang keanggotaan dan juga uh, kode etik. Ya, uh, jadi uh, formasi disabilitas ini uh, mempunyai prinsip-prinsip uh, uh, aset dan nilai-nilai, yaitu penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia, dan kemanusiaan kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, inklusif dan pelakuan khusus dan pelindungan lebih. Kemudian formasi disabilitas mempunyai prinsip-prinsip terbuka, transparansi, independen dan non-partisan, non-diskriminasi, kesetaraan gender, akuntabel dan kolektif kolegia. Artinya semua orang di dalam formasi disabilitas dapat berperan untuk mempunyai hak bicara dan suara ya tidak terkecuali anggota jadi kalau memang teman-teman uh, tidak bersedia jadi pengurus bisa jadi uh, anggota saja dan uh, tapi mempunyai hak yang sama dalam hal hak bicara dan hak suara kemudian uh, di keanggotaan siapa saja yang bisa menjadi anggota formasi disabilitas uh, pertama uh, tim sekretariat formasi disabilitas yang juga adalah 13 individu pendiri formasi disabilitas yang tadi saya bacakan Kemudian organisasi penyandang disabilitas yang diwakili representasi satu orang individu yang mewakili lembaganya. Organisasi atau mitra pembangunan, organisasi non-pemerintah atau perusahaan konsultan yang diwakili representasi satu orang individu yang mewakili lembaganya. Yang keempat adalah afiliasi organisasi internasional yang telah berbadan hukum di Indonesia yang diwakili representasi satu orang individu yang kelima akademisi bisa individual maupun lembaga yang diwakili terus yang keenam adalah individu yang memiliki pengalaman dan keperbahagiaan pada isu disabilitas persyaratan keanggotaannya minimal berusia 20 tahun selain berwarga negara Indonesia kemudian tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan visi, misi, serta nilai-nilai formasi disabilitas. Yang keempat adalah menyatakan secara utuh tertulis kesediaan melaksanakan statuta dan seluruh keputusan organisasi. Dan saya rasa teman-teman juga sudah melakukan pernyataan secara tertulis, kemarin sudah dikirim sama uh, tim keanggotaan, yaitu Mas Ma'il dan Mas uh, Syarif Ramadan. Kemudian nanti ada mekanisme penerimaan, Beruntung sekali, teman-teman langsung diterima sebagai anggota, jadi langsung dikukuhkan. Eh, yang lep, pada saat mereka mendaftar lebih dari tanggal 30 Maret, maka akan disahkan tahun berikutnya. Sudah ada banyak antrian dari daftar eh, anggota yang, yang tidak bisa kita kukuhkan hari ini, jadi akan kita kukuhkan tahun depan. Eh, kemudian hak anggota apa saja yang bisa dimiliki oleh teman-teman, yaitu memiliki hak suara dan bicara melakukan kritikan tanggapan dan usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Yang ketiga memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen disabilitas. Yang keempat meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan program di rapat anggota tahunan. Yang kelima memperoleh dukungan atau pembelaan atas risiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang diling yang dilakukan, yang keenam menghadiri rapat-rapat anggota formasi disabilitas kewajiban anggota hanya dua yaitu menjalankan dan mentaati statuta formasi disabilitas, dan dua melaksanakan keputusan-keputusan kelembagaan kehilangan dan pemberhentian anggota, karena meninggal dunia mengundurkan diri membubarkan lembaganya tapi kalau mau mendaftar secara individu jadi tidak terikat lembaga ya kemudian diberhentikan melalui rapat anggota karena pelanggaran satu statuta. Yang kelima, pemberhentian anggota diajukan oleh Dewan Pengurus Formasi Disabilitas dalam rapat anggota berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi. Nah, untuk kode etik formasi disabilitas itu sendiri, yang pertama adalah setiap anggota formasi disabilitas harus berintegritas dalam perlindungan penghormatan, dan pembunuhan hak-hak disabilitas dan menyunjung tinggi prinsip CRPD atau uh, uh, Ko Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang uh, 19 tahun 2011. Kemudian uh, setiap anggota formasi disabilitas harus menyunjung tinggi kesetaraan gender, pelindungan anak dan non diskriminasi dalam melakukan implementasi pelindungan penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan Indonesia inklusi disabilitas, yang ketiga, setiap anggota formasi disabilitas harus mengedepankan transparansi dan dalam setiap aktivitasnya yang berhubungan dengan formasi disabilitas. Yang keempat, setiap anggota formasi disabilitas dilarang menggunakan formasi disabilitas sebagai sarana politik praktis atau segala kepentingan di luar maksud dan tujuan formasi disabilitas. Yang keenam, eh, yang kelima. Setiap anggota formasi disabilitas harus memastikan tidak terjadinya benturan kepentingan atau konflik of interest selama menjalankan fungsi dan tugasnya. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Pendiri dengan membentuk Dewan Etik yang independen dan hasil dari penilaian Dewan Etik dilaporkan kepada Dewan Pendiri. Kemudian Dewan Pendiri akan membicarakan dalam rapat anggota tahunan dan juga akan diputuskan tentang pemberhentian keanggotaannya di situ. Jadi proses penegakan kode etik formasi disabilitas yang dilakukan oleh Dewan Etik harus menganut asas kehati-hatian, independensi, keterbukaan, hak untuk membela diri, tidak memihak, adil dan berimbang. Uh, itu saja Bang Jona uh, dari statuta yang bisa saya bacakan. Uh, untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Bang Jona hal-hal uh, ya, yang lain-lainnya bisa dibaca di dalam formasi disabilitas atau nanti akan kita share tentang statuta disabilitas di grup WA yang sudah uh, kita buat bersama Terima kasih Terima kasih Cak untuk penjelasan singkatnya tentu teman-teman uh, nanti kita akan share dokumen uh, rencana program kerja begitu juga uh, statuta dan etika ini dan dokumen-dokumen uh, lain yang bisa teman-teman akses baik melalui WA group maupun di websitenya formasi disabilitas.